Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi dengan magnitudo 4,9 skala Richter mengguncang Blangpidil, Aceh, Minggu 16 Januari 2022 pukul 13:52 waktu Indonesia Barat. Sementara itu dari analisis A, BMKG gempa berada di 61 km barat daya Blangpidi Aceh Barat Daya. Koordinat gempa yakni 352 lintang utara dan 9651 bujur timur. Gempa dirasakan magnitudo 4,9 skala Richter. Kedalaman 23 km. 16 Januari 2022 135232 waktu Indonesia Barat. Koordinat 352 lintang utara dan 9651 bujur timur. Pusat gempa berada di laut 61 km barat Daya Blangpidi Aceh Barat Daya. Dirasakan skala 2 sampai 3 di Nagar Raya. Tulis keterangan resmi BMKG...